Ternyata sangkan hurip tiga di kota Bandung Ini milik bunda Lesti Kejora Seorang diva dangdut Masya Allah makin bangga makin bahagia Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia dan sukses Amin Info ini kita dapatkan dari akun Rosa underscore les24lar kita simak di kalimat caption yang dituliskan Sangkan Hurib 3 Bandung Ini milik Lesti Kejora Wow banget Katanya tuh Masya Allah Komentar pun banyak sekali diberikan Dan tanggapan Diberikan oleh para sahabat Leslar Yakni dari akun Ratih Lalsandar mengatakan di kolom komentar Masya Allah, pantas aja suaminya bangga dengan istrinya Yang punya banyak aset tapi gak pernah gembor-gembor Kita sering tahunya dari orang lain Dan begitu pun dengan keluarga besarnya Gak pernah ada yang tampil apalagi pansos Ini sih memang the best banget keluarga idola kesayangan Semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya. Dari akun Laras5610 mengatakan, Masya Allah, orang nggak pernah pamer itulah dedek Lesti Kejora. Mudah-mudahan dedek sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan doa baik yang diberikan, mudah-mudahan terkabul. Amin. Dan kita lihat juga, persahabat masih diunggah akun di Instagram yang sama. Ini adalah detik-detik papa Bilar terjatuh persahabat dan dan mengalami cedera kaki. Kita lihat, dan tentunya perhatikan, detik-detik papa bilar ini terjatuh saat main bola semalam. Papa bilar merasa kesakitan persahabat ya, kakinya tergelincir sepertinya ke Kita doakan, mudah-mudahan papa bilar ini diberikan kesehatan dan diberikan kesembuhan, ya, untuk cedera kakinya. Terlihat Bapak Bilar, meringis kesakitan bersahabat ya, tetap doakan support dan dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya, kita lihat juga bersahabat, ini ada momen spesial Cidupkan Vitamin yang kita dapatkan, momen semalam juga, ini ada rangkulan dari seorang Rizky Bilar terhadap istri tercinta, Masya Allah, walaupun ngeblur Kita merasa bahagia banget ya di sini. Kita melihat keromantisan kekiutan yang sebenarnya dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Di belakang kamera ternyata lebih uh dan lebih cute banget ya Tanpa sengetahuan Lesla Ini diunggah di channel Youtube Neednot Kita melihat kekiutan yang sangat luar biasa dari seorang Lesti dan Papa Rizky Bilar Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng rumah tangganya bahagia dan berikutnya juga persahabat vitamin bahagia kita dapatkan di pagi hari ini dari unggahannya Kak Lensa Doni lagi-lagi Kak Lensa Doni memposting sebuah postingan foto dan kita surflog dengan postingan foto yang di belakang ekspresi BBL menggemaskan banget ya Kata Kak Linsadoni foto sama bos besar. Masya Allah, ini tentunya bos besar Les Law Entertainment. Semoga BBL menjadi anak yang hebat, selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan menjadi anak yang soleh. Amin. Dan pastinya, persahabat kita juga masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune.